sudah upload daripada channel React ya. Sebenarnya saya agak telat sih ya kan. Karena dari kemarin itu saya agak sibuk sedikit guys, kedatangan adik saya, keluarga saya dari kampung seperti itu. Jadi saya memang betul-betul tidak apa namanya yang membuat video seperti itu. Dan yang teman-teman tonton dari kemarin itu adalah stok video saya. Jadi hari ini saya buat video buat teman-teman semua ya kan. Nah, di sini Andy bertemu Dato Menggelabah perut, sangkut seatbelt. Oke, okay. di Indonesia, kalau terutama di kampung, guys, itu nggak biasa pakai seatbelt ya kan? Tapi kalau kita di kota... Ya kan, itu wajib. Karena kenapa ya? Mau di kampung, mau di kota, sebenarnya wajib gitu kan? Cuman ada kebiasaan kalau di kampung itu nggak ada kamera pengawas gitu, guys. Ya, jadi kebanyakan mereka nggak pakai, tapi kalau di kota itu harus pakai karena ada kamera pengawasnya. Dan kalau nggak, kita bakalan ditilang ataupun didenda seperti itu, guys. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Tidak, dia kalau yang gini kan itu dia sekali-sekali aja lewat hmm. ini, kayak udah kayak angkot gitu <laughs> kayak angkot gimana sih maksudnya oke oh. oke okay. okay. ini Fikri Fikri buat ini ya untuk oleh-olehnya ini guys oke okay. banget dong Masya Allah, Fikri ini persiapannya bagus sekali guys ya. Dia bawa oleh-oleh buat teman teman yang di sana, gitu kan. Sebagai juga tanda terima kasih ya kan, karena mereka Masya Allah sambutan mereka itu memang keren, sangkur yang lapis bogor. Wah enak kayaknya itu. Jadi kau di sini kan, memang mobilnya lebih banyak. Kenapa setiap, memang setiap 3, 4, 4, 4 hahaha ini actingnya bagus banget mulanya murah mulanya murah jadi orang mampu lah beli maksimum 9 tahun tapi kalau contoh kalau dalam masa 3-4 tahun kalau ada uang lebih, lu bisa bayar full Masya Allah sambutannya keren banget asli, udah dianggap kayak anak sendiri gitu guys. Ya, hari dulu, gua harusnya. Baru kita debas. Banyak kalau kamu mana-mana belum gitu. benar, benar, benar, jadi, yes. jadi benar kata Fikri. Kalau kita istilahnya sampai hari pertama, terus sowan kepada ibunya, ibu angkat ya. Nah, situ akan terasa plong, guys. Bener, tapi kalau istilahnya kayak kita jalan-jalan terlebih dahulu, tapi belum mampir ke tempat ibu kita, itu beda, kayak tergantung, kayak belum bebas seperti itu. Keren sih, Fik, bener enak banget pasti itu guys saya belum nyoba itu Sangkur yang ya kalau di Malaysia kebanyakan orang memang naik uh, public transport ah. makanya pengangkutan umum lebih murah Ini LRT Sekarang okay. LRT kan macam-macam LRT contoh lu dari KLAE tadi kan lu bisa ke KL tuh lu bawa tripod dari mana dari KL sentral dari KLAE sampai ada ke kereta cepat. Oh, Bisa kayak jauh ke tiga. sedikit ah, Jakarta ya. Oh, kereta cepat. Oh, pura, pura. Kayak Dia lagi mikirin <laughs> drama nih. <laughs> Banyak <laughs> Banyak kalau mau ngedit kayak gitu. Ya, taruh kita taruh di apa iya. gitu. ah, Jadi mau pakai pas, yang, Pakai yang di itu. agak jauh-jauh. Gratis. Oke itu mau oh, bawa bawa naik lu neng latih bentar lagi kan jalan, jalan kan, jadi bisa bisa lihat lah gimana ya memang pakainya banyak produk bukan produk. bukan harus karena produk halo bang di pinggir bang ini, um, mobil apa Alza ya apa Alza Alza bang Alza kamu pakai mobil apa warna hitam Myvi. Myvi putih. Oh Myvi. Oke itu terus biar tahu. Di... Di... Oke, okay, jelasinnya agak susah kan. Gue bisa janji gak mau mandi lagi. Harusnya kan, ya? jangan janji dulu nggak mau mandir kesian. Iya. Kalau kalau gua ambil langsung. Cao. Myvi putih. Oke. Okay. Suasana di Petronasnya enak banget ya guys ya. Tapi emang di sini bener sih self service. Di sekarang di Surabaya guys di Surabaya di itu Petronas ada yang self service Petro, juga. Petronas untuk jumpa abang Madir Hmm oke. Okay. Kalau di sini di area istilahnya pom bensin ataupun bensin. bisa dikatakan ya kayak Pertamina Bina ataupun ya bensin-bensin yang lain itu tidak boleh menyalakan HP ataupun merekam guys. Oke, okay. di sini di Malaysia boleh nggak sih? Oh ini datuk, datuk mahatir. Oh, lama lagi ya? Jumpa lagi. Lama banget. Lama bang rey tuh asli rame Andy Lama sangat. Oke. Okay. Eh. <laughs> <laughs> ini ini enggak enggak oh. enggak biasa. Enggak biasa pakai seat asli, enggak oh, biasa ini. banget kayaknya. Oke. mau bawa satu box buat yang lain ya. Oh, ini paling segini dicobain ini oleh dari Bogor. Asli Bogor ini. Asli Bogor yang yang kurian ini. Dari Melaka? Ah, dari Melaka. masya Allah Mau ada kejadian mau ikut tak bang, pengen LCC? ha? mau ikut tak? saya mau ambil anak saya di Universiti Petang Oh, Ijasin okay. tempat Ijasin juga ooooh nanti kita pergi belakang ya. ya mau apa hari apa dia? itu kamu ya. mau duduk, saya nanti mau... yang jatuh di malam, agenda oh, mantap Jima boleh kan? uang mau nanti lagu bang mau rekor lagu sih. bisa nggak bisa nggak uh, bisa nggak bisa bisa, bisa bisa bisa bisa bisa lah, ya? bisa bisa bisa bisa bisa bisa andalan ini bisa Cuma ada, macam ada? Ada kita Ada? ada. Mantap. Mau kita elektrik ada? Ah, ah. Cakep Aku sih ada? Ah. Ah. Aku sih ada? Agustin ada Wedeo ah. oh, tak bisa Ram ada semua Ram aja Midi mah Midi ya? itu? Kamu Itu hari apa dulu? Hari Hari Sabtu apa? Minggu kan? Sabtu apa? Eh, jangan, jangan. Eh, dulu, jangan Sabtu. Aren dulu. Betul betul. Hari apa gitu ya? Ahad. Kan kan mau ke Klantan. mau pulang ini dulu ya. Klantan, ha? Mau pulang ke tempat. Bukan ya. Sabtu ini, Sabtu. Iya, Sabtu Iy, depan maksudnya. Ah, Oke. Okay. Cukup tak? cukup tak? Nah, harus, ha abang harus hari Minggu ke. Iya hari kerja. Oke. Okay. Apa kamu hari apa? Senin malam Senin ke oh ahad berarti malam-senin malam. ahad malam ah iya ahad ahad malam, ahad. siap? hari ahad malamnya malam disana ya, malam ya. betul, betul betul betul nanti kita uh, ahad pagi itu gerak gitu oh, nyampe gak Kelantan? Pe oh eh, bisa tapi hari sabtu kamu sudah datang ke makin kan ini sabtu kata lu sabtu pagi apa gimana <tuk> tapi terserah dia sih yang Kelantan hahaha punya hajat ini hahaha aduh kalau kamu sampai hari jahat mau kita apa oh, nantilah kita eraskan atau nanti deh hari minggu nanti kita kau dulu macam-macam kita kah ke kl ke... dulu kl bulan ada kl sama bila? kl mungkin besok udah ada di seremban lagi sembilan kita khusus oh, seremban jadi dekat ke tempat itu Ha, nanti mampir lagi lah bang. Ha. Besok kita jumpa di Serban. Boleh. Ani kata mau usahkan ke Serban. Okey, yeah, yeah, salam Serban. Tak es kejalah. Tak ada hal. Satu ajalah. <laughs> tak ada hal bang. Ah datang ke Melaka siap. Ya langsung. Ketemu ibu gimana? Tak boleh, jalan. boleh. hal ha. ha. Tak ada oleh -oleh juga, kan? boleh datang. Langsung kan dekat tadi. Boleh je ya tak jauh nak. Boleh lah. Siap. Berarti pagi-pagi kita berangkat. Yes, bagus. Hazni bawa. Boleh dia tengok nak. Boleh boleh boleh boleh. Oh waktu Pahang kan. Ah, waktu Pahang. Oke, jumpa. tapi lama Oke Oke, oke, oke. oke, lagi. Terima ah, kasih, ya. sampai jumpa ya, e dah. Masya Allah oke okay. emak okay. <tuk> juga <tangan> suka man <tangan> gilaan gila, emak yeah. gila, gila, um-um lo ini semua suka lo nah, gila gila kan kaleng-kaleng, bro nah, kaleng kaleng itu mau pakai si seatbelt lagi eh seatbelt lagi seatbelt dipakai lagi. lagi seorang youtuber <tangan> <luk> <tuk tangan> benar juga sih Maksud, nanti viral juga tahu, kalau kena saman gitu. Bang Wadir, ada yang kita bincangkan sekejap tadi ya dengan si So langsung kita mana Bang? Oke langsung ya. Oke. Alright. Gue enggak bisa bentuk vlog gitu. Oke, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Di sambungan part 2-nya, ternyata Bang Andy ini ya Allah, hampir saja ya kan? tersangkut guys tersangkut ya karena seat belt oke okay, dan ini pelajaran buat kita semua ya guys ya oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys saya doakan semoga kalian semua diberikan kebahagiaan ya jalan-jalannya lancar seperti itu guys dan buat teman-teman semua yang mau berjumpa dengan mereka langsung saja ya guys dm di instagramnya mereka atau kolom komentarnya mereka ya kan Ah, bisa itu nah, Nanti ada istilahnya pertemuan-pertemuan Mungkin bincang-bincang dan lain sebagainya Sangat menyenangkan Apabila ketemu dengan orang yang istilahnya dari dulu kita subscribe gitu kan Dari dulu kita ikutin gitu Dari dulu kita suka kepada mereka Dan akhirnya kita jumpa dengan mereka gitu Langsung melihat real Seperti itu tidak hanya di kamera saja Seperti itu guys Oke terima kasih buat teman-teman semua yang Sudah nonton video ini sampai selesai Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah support dan sokong saya sampai sekarang Saya apapun untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh